Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak Ustaz ketika sujud kita membaca doa apa yang kita inginkan terutama pada saat sujud terakhir. Boleh. Apa dalilnya? Anbiyah Abbasin radhiyallahu taala anhu maqala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ratikan. Inna maakrabul abdi min Rabbi wa wasajidun faaksur doa. Keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Maka perbanyak doa saat sujud. Apalagi dari Al-Qurannya, Qur'an Surah ke 48 ayat ke 29, Muhammadul Muslimah, wa aladzimah ma'hu ashidda'u anil kuffar, rohma'u biinhum tarahum rokka an sujdah, min Allah wa lizwana. Umat Muhammad itu adalah umat Rasulullah yang penyayang dengan sesama, yang keras dalam penyimpangan. Engkau akan saksikan umat Nabi Muhammad itu senang solat. Jika ada mengaku umat Nabi Muhammad tak mau salat, dipertanyakan dia umat Nabi Muhammad atau bukan. Tarahum rukah as Engkau lihat dalam ruku dan sujudnya. Yabtanguna fadda min Allahi Dalam sujudnya, dia banyak berdoa kepada Allah. Minta keutamaan hidup dan rida Allah SWT. Jadi kalau bertanya, bolehkah banyak berdoa dalam sujud? Boleh. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Caranya. Yang pertama, kalau doa itu pernah diajarkan oleh Nabi dengan lafaznya, maka silahkan baca langsung dengan lafaznya, sah Selain ayat Al-Quran, kalau ayat Al-Quran tak boleh dibaca dalam sujud Kecuali potongan ayat yang diniatkan sebagai doa, bukan ayatnya Misal <tuh> Diniatkan sebagai doa, bukan ayatnya karena kalau ayatnya lengkap, waminhum mayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? 201. Di mana letaknya? Paling kanan sebelah bawah. Kalau ayatnya kita boleh baca ayatnya saja asalkan ditujukan dengan doa. Rabbana zalamna fusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau ditujukan doa, boleh dengan niat berdoa, bukan karena ayatnya, boleh bacakan itu sebagai doa kalau ayatnya ada di Quran, di mana? surah ketujuh, apa? ayat berapa? 23 jelas ya? kalau kita tak ada bimbingan bacaan doanya lafaznya atau bahkan maaf, yang kita mintakan tak pernah disebutkan oleh Nabi misal, besok anak mau ujian, zaman Nabi tak ada ujian di sekolah ha. besok misalnya ada acara melantikan jabatan zaman Nabi nggak ada pelantikan jabatan kita mau sholat malam tahajud mau berdoa, apakah boleh berdoa dalam sujud minta ya Allah lancarkan proyek saya besok lancarkan bisnis saya ringankan tugas beban jabatan saya luluskan anak saya, cucu saya dalam ujian, boleh kak? boleh tapi yang paling sorry tak perlu dilafatkan cukup dalam hati saja jelas apa dalilnya? bisa kita ambil di antaranya Quran surah ke 7 ayat 205 wadkur rabbaka fi nafsika Talburnuan, wahkiyatan, wadunal kau. Silakan sebut nama Rabu minta kepada Allah dalam jiwamu, walaupun tak dilafalkan. Minta dengan khusyuk, minta dengan penuh harap. Jangan kemudian kau terlampau keras memintakannya. Cukup dalam hatimu hadirkan, mintakan. Begitu dihadirkan ada terjawab. Ya, dan minta dalam hati ini boleh, dalam sujud boleh juga, dalam saat berdiri, saat membaca kalimat "Ia karena budu, iya karena stain", di hati langsung hadirkan. "Ya Allah, sukseskan bisnis saya, ya Allah, lancarkan ujian saya." Apa dalilnya? Hadis kunci. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu khasan tu solat bayni wabainah abdi ala nisfain kata Allah saya bagi solat pada dua bagian antara aku dengan hambaku wali abdi masa ada kalau hambaku benar solat ya sampai bacaan tertentu aku akan kabulkan apa yang ia minta sampai pada kalimat wa idha qaal al abdu iyya kana abdu wa iyya kana istain kalau seorang hamba dalam sholatnya berkata Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Kalau Allah Azza wa Jalla Langsung dijawab oleh Allah Hatha baini wa baina abdi Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hambaku Wali abdi Kalau hambaku benar sholatnya sampai bacaan tadi Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Kalau Allah Azza wa Jalla Lihat jawaban Allah Wali abdi masalah Apapun sekarang yang dia minta Aku akan kabulkan Tapi tak perlu dilafadkan Dalam hati aja minta Kalau benar Dikabulkan oleh Allah Jelas sampai sini Allah ta'ala a'lam bis salam. Ustaz Saya seorang mahasiswa Semester awal Dan pengamat menikah muda Doakan saya agar dimudahkan Dan segera bertemu dengan jodoh saya masyaAllah. Kalau ingin bertemu jodoh Jangan selalu jadi pengamat Nah ini pengamat menikah muda Tapi tak dapat jodoh cara mendapat jodoh itu bukan mengamati tapi berikhtiar untuk mendapatkannya ya kenali taaruf cari sesuai dengan ukuran nabi tak kenal maka tak taaruf bukan tak sayang tidak semua kenal itu mesti sayang bapak kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang <tuh> tak kenal maka taaruf tak tahu maka berkenalan cara taaruf yang baik untuk mencari jodoh banyak dari nabi Tunkahulmar Arbain kalau ingin cari jodoh perempuan itu lihat pada empat halnya perempuan ke laki-laki juga demikian lihat empat halnya pertama lijamalihah lijamalihah jamaliha. ingat bukan jamil bukan jamilah jamal kalau jamil ganteng lihat gantengnya kalau jamilah cantik lihat cantiknya jamil ganteng saiful ganteng saiful jamil jamilah cantik mulan cantik mulan jamilah tapi kalau jamalah itu adalah penampakan keindahan yang terpampang pada warasnya, pada parasnya. Di bagaimana kalau ditatap itu jadi senang. Kata orang cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Tapi ada orang yang wajah biasa tapi kalau ditatap indah, enak, suaranya merdu. Memang parasnya 100%, tapi cerewetnya 1000%. Nah, enak juga. Coba Sayyidah Khadijah istri Nabi. Dengan Sayyidah Zainab, Zainab binti Jahsi Cantik mana diantara itu? Bagus <laughs> Kalau tahu saya akan tanya, sudah pernah lihat <laughs> Kata orang, cantik paras itu Sayyidah Zainab Mata kalau melihat tak berkedip, wajah tak berpaling Tapi yang disebut dalam mimpi Nabi Surah Sayyidah Khadijah Khadijah Khadijah Khadijah Lihat Al-Bukhari, Kitab Badul Wahyi, Nomor hadis yang keempat sampai lima Dari kanan sebelah bawah sampai kiri atas Nabi pernah turun dari Gua Hira belum ada wahyu setelah periode Iqra di tengah jalan siang-siang tiba-tiba ada suara Muhammad Muhammad Muhammad tengok kanan kiri kosong depan belakang tak ada orang tengok atas ada sosok seperti duduk baina samai wal ardhi memanggil Muhammad Muhammad Bapaklah keluar dari dalam-dalam ni siang-siang kosong tak ada orang Begitu keluar, tak ada orang, tak ada orang kanan kiri kosong depan belakang kosong. Tiba-tiba ada panggilan. Oh. Oh. Nengok atas jubah putih rambut gondong. Jubah putih rambut gondong sambil begini, Pak. Oh. Kira-kira apa yang dilakukan? kata nabi, faru'ib tu minhu, saya pergi meninggalkan tempat itu dengan cepat, dengan keadaan takut tapi yang dahsyat, datang pulang sampai rumah bertemu dengan Sayyidah Khadijah begitu dibuka melihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah ketakutannya jika dia ditatap maka damai hatimu, kata nabi calon istri yang baik ketika dilihat Sayyidah Khadijah, baru lihat wajah istri masalah hilang setengah masalah hilang apa kata Nabi? Dastiruni dastiruni. Di riwayat lain zamiluni zamiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Saya khawatir dibawa digandeng masuk ke kamar diselimuti, keluar kalimat yang indah, zaujil Sayang, engkau itu orang baik. Engkau menyambung silaturahim. Engkau senang memberi. Engkau orang baik dalam kehidupan. Engkau tak punya musuh. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Seketika hilang masalahnya turun malaikat yang tadi membawa surah al-mudadfir, surah ke-74 ya ayyuh al-mudadfir kum fa'anzir, itu asbabun nuzulnya tadi jadi sekarang bagaimana caranya? masya Allah, bu pulang ke rumah, pastikan suami lihat ibu, hilang masalah pulang dari kantor pulang dari pasar, ada masalah di pasar nyampe rumah, assalamualaikum alaikum salam, dengan suara istri alhamdulillah tenang, begitu dibuka ah, tambah masalah ini pertama lah. Kedua nasabiah, Lihat dari mana dia berasal Supaya tidak menimbulkan fitnah Cari ukurannya Ketiga kemudian Apa yang terjadi Kata Nabi Lihat juga Lima Lihat Ada yang menafsirkan adalah Kekayaan hartanya Tapi saya cenderung kepada penafsiran Kemampuan dia mengelola harta suaminya Awas Kadang banyak yang salah tafsir Oh kalau yang kaya saya cari aja Janda kaya Saya nikahin kaya saya Tidak saya cari aja anak orang kaya, saya nikahi, jadi kaya tidak. Kata para ulama hadis sebagian, makna di sini adalah kemampuan dia mengelola harta suami. Jangan sampai pendapatan Anda 5 juta, tapi zakat maulnya dia 10 juta. Stres Anda. Untuk salonnya saja sudah 7 juta, capek. Yang terakhir, yang keempat, lidinya, ketaatannya kepada Allah. Ya, Farid diri, taribat, kalau ada yang keempat ini, ini yang paling dahsyat Karena itu bu, pak, maaf ya Kalau ada seorang pemuda, akhlaknya baik Agamanya bagus, Qurannya hafal Taat pada Allah, kata Nabi Jangan ditolak, tuh karena sulit untuk menemukannya Jangan dihilangkan peluangnya, cepat Sekarang sedang marak di Indonesia, Jakarta, Bekasi, sekitarnya, Mahar untuk menikah, sekarang rata-rata hafal berapa juz Ada seorang pemuda datang melamar kepada anak kiai, anaknya cantik, luar biasa Taat, soleha Ternyata bukan dia saja yang datang, dua orang lain datang Tiga orang datang mau Mengajukan lamaran Begitu datang pertanyaan kiai-nya bukan yang lain Quran Ananda siapa namanya? Saya Anas Pak Baca surat Anas Baca Bagus Kalau Ananda siapa? Saya Torik Pak, baca surat torik Bagus yang ketiga, belum ditanya, udah pucat wajahnya. kalau ananda siapa? saya Imran, pak tapi dia hilang akal cuma panggilan sehari-hari, kulhu, pak <tuk> nah, ya. nah, coba carilah yang seperti itu yang ikhwan juga demikian, coba ta'aruf yang baik kalau sudah, jangan lama-lama ya lamar dengan baik doa malamnya istikharah, nampak dia besoknya lamar doakan sentuhlah ia tepat di hatinya maka ia akan jadi milik untuk selamanya bikin status udah datang dan para akhwat saya nasihati ya awas nih yang belum menikah jangan dengarkan rayuan-rayuan gombal para lelaki aku mencintaimu jangan dengan saya katakan padanya buktikan cintamu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita itu punya BPKB, apa itu BPKB? buku pernikahan kita berdua masya Allah kenapa nyampe sana ini dah tiga menit lagi saya jawab bismillahirrahmanirrahim ustaz bagaimana caranya kita berdoa kepada Allah supaya hati kita tenang hati kita terang caranya yang berdoa minta kepada Allah supaya diterangkan hati bagaimana caranya Yuk kita mulai beberapa bagian dari Al-Quran Pertama, tingkatkan zikir kepada Allah Apa itu zikir? Zikir itu amalan yang punya pengaruh kepada hati Selain tenang, nanti Allah akan turunkan cahaya Apa dalilnya? Quran surah ke-13 ayat 28 ke-28 Apa amalannya? Pertama, solat Karena itu solat disebut dengan zikir Apa dalilnya? Quran surah ke-20 ayat ke-14 Innani ana Allahul ilahikal lahana fa faqbudni wa akimi salatah Tunaikan solat sebagai zikir kepada aku. Amalan kedua apa? Rajin baca Al Quran. Rajin, rajin, rajin, rajin. Datang sholat baca Quran. Pulang kamar baca Quran. Walaupun tak harus panjang-panjang, konsisten bacakan. Maka Allah akan berikan hidayah dan kemudian. Apa dalilnya? Quran surah 15 ayat 9. Dhikra, Kami yang telah turunkan Al-Qur'an sebagai dzikir. Jadi baca Quran tu dzikir. Amalan ketiga mulai menghafal walaupun ayat-ayat pendek Menghafal Quran itu bagian dari zikir Apa dalilnya? Quran surah ke-54 Ayat ke-17 Ayat ke-22 Ayat 32 Ayat ke-40 Kami telah mudahkan Al-Quran Yang bisa digunakan sebagai zikir Untuk dihafalkan Baca, baca, baca, baca Maka akan terbuka segala kemuliaan ada lagi yang zikrullah, sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Asma'ul Husna. Apa dalilnya? Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 152. Fadzkuruni, azkorkum. Zikir kepadaku, aku akan menyebut namamu. Bagaimana cara berzikirnya? Quran surah ke-17, ayat 110. Allah, sebut nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Awil Rahman atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ayamat asmaul husna. atau sebutkan nama-nama Allah dari al asmaul husna. Terakhir sebut dengan kalimat taibah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu akbar. Hadis Muslim dalilnya, nomor hadis 571. Apa dalil Qurannya? Qur'an surah keempat ayat 103. fa kaul Jika anda selesai menunaikan salat, Cepat berpikir kepada Allah ada lagi zikir spesial, kalau ini bisa dilakukan maka Allah akan menjaga anda dari perbuatan maksiat, dan dibukakan segala hal-hal yang buruk dalam kehidupan untuk dijauhi apa zikirnya? istighfar sebelum subuh sebelum tiba subuh, tahajud tunggu subuh, istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullahalazim, alladzila ilaha illa huwal hayyul apa dalilnya Quran surah 51 ayat 18, paling kanan pertengahan وبالاصحار وهم يستغفرون والله تعالى اعلم بالصواب